Selamat pagi, Assalamualaikum Assalamualaikum eh? hari, hari eh, Uncle Buzz Pertim ni ada projek sikit Kita Afos ni sebenarnya Satu brand X daripada Sweden Sweden ni Dia kan negara Viking Atau dipanggil Scandinavia lah Tapi paling senang nak cakap Viking Lagi satu kalau nak lagi, lagi ingat senang Nomadic X Nomadic X Jadi, hari ni Kita akan test eh kena cuba eh untuk mengetes. Ada perkataan mengetes tadi. Mengetes, menguji. Oh, menguji. Okey. Kita akan menguji uh, tentang kebaikan eh. Ini satu kapak daripada Sweden yang dipanggil a uh, Hultafors. Hultafors. Okey. Disebabkan banyak nama dia. Dia banyak nama. Okay hunter lah orang panggil dia apa? Hunter X. Ah, Hunter X lah. Habis X. ada lagi satu dia panggil Classic X. Ada lagi satu dinisbahkan pada dia punya pembuat dia. Nama dia Auckland apa? Auckland. Auckland. Oh, Auckland. Auckland X ah. Tapi hasalnya ni Dia presiden Dan ni ini nampak tak? Nampak depan batang dia kan? Dia panjang ni sebenarnya. Sepatutnya tak muat. Boleh buat lah tapi nak kena paksa. Jadi kalau nak bawa keluar ni kena baik-baik. Kawan kita ni si Uncle Buzz jika dia nak save Dia tak nak beli besar punya beg lagi Cukup lah untuk masuk 19 inci Biar parang Berapa? 19, uh, uh, 19 inci ada? 19 inci panjang 19 inci panjangnya Ok ni dia punya handle ni eh Jadi kita, kita nak uh. melihat uh. Sama ada kapak sesuai tak Untuk kawasan kita Yes Pasal kapak uh. ni memang terkenal dekat, -dekat uh. Sweden Ok kita buka pelan-pelan yeah. eh Oh opening ceremony ni Batang dah terkeluar. Senang. Ha. Kita angkat gini aje. Masya-Allah. Nampak tu. Nampak ni. Tengok. Angkebas. Tengok. Dapat ambil tak? Panjang ni. Uh, panjang keseluruhan kapak Hotofos. Ah, uh, 20 inci. 20 nah, inci. Ah, 20 inci sini. Okey, sini. Okay. Ah, 20 inci. 20 inci dan panjang, panjangnya hulu. Panjang hulu okey. 19 inci. 16 inci. Jadi ah, 20 inci dia. begini, ni sampai sini. Okey. Ni dipanggil kepala kapak. Ha -ha. kepala kapak sampai kat hulu kapak ni ha -ha. dalam 20 inci. Tapi okay. dia pergi handle 19 inci. Ha. -ha. Saya pun bukan ekspor pasal kapak kan. Tapi... Kita biasa pakai paranglah kan. Parang. Ha, tapi kita logo nak lihat. Lawa. Ambil sini ni. Macam lawa logo okay. dia sini. Okey mana. Okey. Boleh saya buka dia? Boleh. Boleh silakan. Okey. Nampak. Depan ini is, is pure ha. leather eh. Is pure leather. Ha, jadi senang semanya. Dia gini. Ni, Tahu kenapa sini. dia gunakan leather tak gunakan butang? Oh. Jadi ha. senang untuk kita... Ada terputus ke pecah kan Jadi haa. kita beli ganti dia kita dengan mudah kan? Benang, eh? Benang tak boleh dia? Benang tak boleh Tali-tali rapiah pun dia Itu emergency lah eh yeah, Emergency yeah. Okay, Saya buka pelan-pelan Masya Allah Tinggalkan dia masuk kocik Sebelum saya ada kocik ni haa. Boleh masuk kocik eh Boleh-boleh Okey nampak Okey Saya tak tahu Whether Lepas dia datang ni kan Dia dah dia siap Tajam pun tak Kita oh, tanya Angke Bas Angke Bas sekali. Tajam, sekali. tajam sekali Langsung dari kota Kapal ni memanglah tajam okay, eh? Saya rasa Haa, pun dah memanglah eh, Tarik dia sikit-sikit tajam. tajam Saya rasa sekali. tajam Haa. Tajam eh Ya yeah. Agak fine Berapa berat agaknya Kepala kapal oh. ni hmm. Tengok ni. Berapa tu boleh baca Oh Berapa dia kan 0.85 Ha yang sebelah tu nombor apa tu? Nombor 2. Bermakna 2 kilogram Ke yang ini 2 paun? Yang ini, ini. Saya rasa berat ni, saya rasa 2 uh, lah uh, Apa ini pounds. apa benda eh? Berat keseluruhan ke pak, cuma 1.2 kilogram 1.2. Bermakna uh, 0.85. Ah uh, 0.85. 0.85 dekat kepala. Ha uh, ha. kepala. Ah uh, uh, uh, uh, jadi Ni 2 ni apa ni bermakna ni? Saya 2 paunlah ke okay lah ke kan? okay tapi nampak tak ada pio ukiran ni buka ukiran Sistem ni dia, dia pakai stem dia ha tanda HB bermakna apa HB di kapal Hultafoss. ni kepala ni diperbuat di Holsbrook ha Holsbrook eh yeah. bosyat lupa nak cakap tadi dia dibuat dibuat daripada Holsbrook lah salah satu How bandar tradisional ha. yang buat kapal betul Ah. Yang mempunyai sejarah 300 tahun. Yang mempunyai Yang sejarah. Ye, yeah, itu saya terlupa nak cakap. Ha. Saya dah baca juga ni tapi ha. kita manusia. Ya, kita biasa dengan kapak, eh parang. Oh, dia bukan masalah tu. <laughs> manusia ni lupa. Resibek ada muka, ya. ada ayat lupa. Kata ada ayat lupa je mana? Ha. Dah berdosa kita ya. Eh. Okey. Okey. Dah pemikirannya. Tengok kah? matanya kapak ini. Ni mata kapak. Ah ni dia panggil mata. Okey, tengok. Ni dia, dia ini. panggil pipi. Ha. Ha, pipi, pipi ya. kapak. Pipi dia kat sini. Start daripada sini ya? ha, Ini pipi dia Oh ni pipi, ha, ini, pipi. Ha, ini untuk genggam pipi, ya. Cuba pipi, genggam Genggam enggak. boleh Terus ke bawah ya. Bawa macam biasa Macam macam pergi ke gelang Gelang eh ha, ha. Ya, kan? ha, Tapi jangan bawa keluar ya, Tanpa sebab ha, Jadi masalah besar nanti Dengar-dengar dia ada janggut Janggut di mana ni Janggut dia pada bahagian sini oh, Ni, ni, ni namanya janggut, janggut dahi dia dahi dia tak ada dahi dia tak ada dahi ya <laughs> tapi dia ada kepala dia ada kepala <laughs> ada mata kepala. pipi kata orang putih dia ada cakap pole lah poll ah ni poll ya kan ah ni dia punya cheek eh ni dia punya ah janggut janggut <laughs> janggut, <laughs> janggut. ni janggut depan dia punya toe ni dia pakai dia punya selalunya janggut kat jari. bawah ha, janggut jadi sini dia pakai toe tengok, tengok jari tengok bentuk Bentuk lekuk kapak ni Ok Ok kalau kita nampak dia ya, Tengok eh ya. Sini besar kan uh -uh. Terus dia gradually dia Kat sini dia akan menipis Tapi sampai kat sini uh -huh. Dia terus sama size Tapi agak lah Lebih makin tipis lah uh -huh. Tapi kat sini agak sama Ya, yeah, Agak-agak kenapa Kapak ini berbentuk begini Dia sesuai untuk Apa sebenarnya Untuk memotong atau menebang Itu menebang Boleh ya. bolehlah. Dan mengulit ha. Pernah tengok video Cara-cara dia mengulit Menggunakan Dahi, dahi dia <laughs> Ikut satu video yang kita tengok tu ha. Dia ketuk, di. ni, dia ketuk pakai ni dia siat, dia siat Untuk kulit siat tu. kulit Setelah dia potong sikit tu lepas, lepas tu, tu Dia ketuk Kulit tu ha. Akan disiangnya ha. Siat ha. Siat ha. Siat, dia dia. siat. Jadi ini pun boleh digunakan untuk ketuk, mengetuk ketuk. orang besar-betul juga. <laughs> Kalau ada degil lah kan. Degil lah ketuk. <laughs> atau kita boleh gunakan dia untuk mengetuk ini. Uh, kemar kita. Ha, tapi ha? kena orang yang uh, nak kena perhatian yeah. lah benda ni. Tapi tak ni. boleh ketuk pada besi dengan besi. Tak, tak boleh. Dia kena uh, pakai mallet lah. Kayu, kayu lah. Kayu. Alas dengan kayu kan. Alas tak jantai. tak nanti kepala dia pecah okay, okay. atau mata dia pecah. Okay. Okay. Okay. Tengok kayu hulu hmm. Kapak ini Agak-agak diperbuat daripada Kayu jenis apa Agak-agak Agak-agak Nanti -agak. eh. Tapi Tapi sebagai kapak Hulu Mesti nak kuat ha, Mesti nak kuat eh. Nombor dua Dia mesti tahan lasak hmm kan Nombor tiga, dia mesti memberi keselesaan apabila kita menetak kan. Menetak. Ha, jadi, apabila ni kayu. Apa? Uh, apa nama dia itu? <laughs> tak perlu banyak saw <laughs> dan kapak, better lupa apa nama dia. kat orang apa? Dia uh, sleep memang tadi ada kat bibir. Dia ada kat bibir. Dia <laughs> ah. ada kat ujung bibir. kali dah lupa pula. Baru kita teringat lah ni kayu ni. Eh. Dia kayu hickory daripada Amerika Syarikat. Ah, Memang telah terbukti lah kayu ini memang big, strong and friendly ya. Tengok uh, urat kayu ni. Cantik eh. Lawa. Okay. Bukan saja dia lawa. Tapi dia pun mempunyai fungsi ya yeah, untuk menguatkan uh, tempat yang dia, yeah, dia, dia, dia anun dia di parang ni. pada ikatan parang ni. Ha. Kan? Eh, parang lagi eh. Uh, kapak ni. Dan juga dia boleh tahan lama. Dan bila kita terima kapak ni, okay, hulu ni dah dirawat, okay, dengan linseed uh, oil. Sedap. Okay, ni. linseed oil. Very sedap, dia, oh. Jadi dia boleh awetkan kayu ni. Jadi dia boleh tahan lama, dan dia boleh menjadi kuat. Dan sambil itu dia mengeluarkan urat-urat kayu ni. Tengok daripada belakang memang dia, dia punya Workmanship ya? dia memang ha? fine dah very fine okey lawah tu tengok cara jalur punya Raut di kayu dia. pun ya eh. memang lawah orang dia. ni memang dah pandailah tapi saya tak rasa yang bikin ni ha. Ha, ha. sekarang okay adakah yang bikin ni Factory anak dia ke cucu dia jaga tak <laughs> <laughs> <laughs> yang buat kepala kapak ni artisan di sanalah artisan, artisan. Ya. dia orang blacksmith lah blacksmith dia kena Berlatih bertahun-tahun lamanya Untuk Sebelum pun. dibenarkan uh, Menempa kapak ini uh, Kapak ini ditempa, Masih ditempa dengan tangan Menggunakan uh, Peralatan moden, Tapi tetap menggunakan uh, Tradisional dia ber... Mesin yang mereka gunakan okay, Dah berabad-abad lama Dengarnya uh, okay. okay. Bagaimana rasa beratnya Pada tangan awak kalau saya pegang gini tak. Memang rasa berat lah. Lepas saya pegang tengah dia Berat dah kurang sikit Kat sini dah macam ringan lah. Jadi mari kita Lihat kegunaan Betul. kapak ni ya. Boleh Kita nak potong, nak menggunakan kapak ni Ada cara tersendiri Dia bukan macam mana kita pegang parang Pisau, beza Kapak ni dia ada teknik, supaya apa tak penat lah Boleh berkongsi cara-cara kita memotong boleh dengan. Oh, boleh lah sikit-sikitlah kan, okay. dapat juga. Cuma caranya yang paling terbaik eh untuk kita mengelakkan lagi kita menggunakan Seluruh tenaga eh. Apa bila kita nak, kononnya kita nak potong sini ah eh. Okey, nak potong sini, sebenarnya kaki sebelah kanan ni mesti muka depan. Jadi kita face ini kat belakang. Kenapa Jadi, kaki kiri awak ke belakang? Supaya pasal apa? Kita nak kita Saya nak potong gini V gini lebih kurang kan uh -huh. Jadi kalau dia swing uh -huh. Dia swing kat sini Kalau gini kat sini kena kaki Dah taklik modal pulak lagi okay. Jadi kita mesti move gini okay. Sekali lagi Kaki nah, kiri. kiri ke belakang kiri, Sebab kiri, Ke belakang Gini lebih kurang uh -huh. lah gini, uh -huh. ya. Saya pakai satu tangan dulu uh -huh. Jadi kalau kita nak menu, Kononnya kita dah lepas sini Kita nak putus sebelah sini pulak uh -huh. kan? Kita pukar Eh, timbunan ada kaki tu tak ke belakang. Jadi kalau ada tosswing pun tak ada orang sini. Betul tak? Bila aku lagi ni. Swing sini. Ini kan? Ha. jadi kaki ni kan ke belakang kan? Betul tak? jadi ini semua safety precaution. Ha. Safety eh? Safety. Okey. Jadi kita start potong dulu. Okey, Potong dengan satu tangan atau dua Siapkan tangan? Capa satu tangan dulu. Nak testing tangan dulu. Okey. Okey. jauh sikit. Dari eh? sini sikit. Okey, lebih kurang eh? Sini, ini jangan kita terlalu gini. Tak boleh. Dia macam just nice. Just nice eh? Sejauh mana sebenarnya? Nak kena just, nak nice mengikuti tubuh badanlah. Tubuh badan. Ah, jadi bapa kita tak boleh stretch sangat, dan tak boleh kedekat sangat. Demosi mau just nice. Ha. Kita jangan stretch. Stretch ni penat nanti. Okey. Okey. Baik. Right. Gunanya eh? satu tangan eh. Sudah. Satu tangan. Bisa. Sayu ni terpakai kontrol lah. Kita pakai dua tangan boleh? Boleh, silakan. Okay. kalau dua tangan, teknik dia gini, berlepak kereta hayu ni, tepi ya. jari ni gerak atas. Berlepak blending ni, ini boleh otomatik gini. Teraya. Buat ah. Kenapa awak potong a uh, hujung ke depan? A uh, pasal apa? Uh, untuk permulaan eh memang kita kena pakai dia punya apa ni ibu jari ibu jari ibu eh? ibu ni dia panggil dia peto eh jadi lagi satunya apa pasal adalah untuk keselamatan juga ha macam mana dia jadi satu keselamatan ha jadi bila kita potong gini kan kalau gini dia takkan terlepas kalau kita gini ke kan dia boleh terlepas ni jadi gini kan dia tetap melekat kenapa dia awak taruh batang ni dekat awak. Ini sebagai support. Jadi macam kadang-kadang kita manusia, kita memang nak im sini, tapi kadang-kadang kita ter im gini. Bila ter im gini, belepak dia terjatuh, kada kayu ni akan stop. Jadi macam safety. Ah pasal kita kira bukannya professional, kita amateur, amateur. Ah, eh? tengapo nak pegang kapak be, be, jangan pergi gelang be. Problem be, kena tangkap on the spot be. Cek eh, belepak kita gini, begini uh -huh. kan. Belepak kita naik ni, tangan saya automatiklah kena kan ini. Oh gitu. Tak Bila bila awak mai yo. Automatically gini. Okey, baik. Eh? Okey. Baik, clear? Ya. Ni buat sama saya. Kan? Ha. Safety kan? Ha, uh -huh, betul. Safety kan? Ha, uh -huh. ah, safety tu. Okey. Tak apa. tak tu nak jadi V ke apa saya pun tak tahu. Okey, mungkin saya try kita kat sini pula. Okey. Jadi kalau awak nak tukar position caranya bagaimana? Gini aje. Gini. Jadi ini ke depan, ini ke belakang. Okey. Okay. Ini semanya ginilah. Tapi mengikut kita punya apa? lekuk badan. Lekuk badan lah eh? Saya tak kuatnya gini tapi saya cuba. Ha. Uh -huh. Cuma rasa ni rasanya, saya pun tak biasa pakai parang begini kan? Kapak, kapak. Salah, tak biasa pakai kapak begini kan? Jadi saya rasa agak kekok lah. Cuma memang dia betul-betul sedap lah betul-betul. Kalau kita dapat kontrol dia, ya, kita dah biasa memang kita pakai jadi tukang kapak kan. <laughs> saya rasa memang dia baik. Lah. Okay. Cuma saya sebelah pak saya pakai sebelah kiri ni. Saya ha. tak ada dapat kontrol lah. Okay. Teruskan saja. Okey. Tapi kau sini saya dapat kontrol. Okey, baik sebah awak lebih saya mana kanan ha, kanan bukan kidal lah kau Saya ha. bukan jail kidal lah eh. Ha. ha. Okay? <laughs> jai kanan. Jail kanan. Nampak? Nampak? Dah jadi dia. Uh. We dah takih, sudah penat dah kita. Kita pun dah penat. Okey. So kapak ni dalam 1.2 kilogram Awak terasa tak beratnya Terasa. Kapak ni. Saya terasa. Okey. Dan bila part saya kalau saya menangan saya ni ha. bukan kidal kan? Ha. Jadi sebelah kanan ni saya dapat control okay. Kiri saya langsung tak dapat kontrol. Mungkin, dia mana mana dia nak landing? Mungkin awak menunduk sangat tak apa Boleh kata tadi? kalau awak eh? menebang eh? atas lutut. Cuba atas lutut. Oh, saya terus atas lutut saya tengok gini. Sama juga. Ha. Begini, begini. Ha, ada gini. Sama juga, okey. Betul oh, rasa pakai lutut macam senang pula eh? Berhenti Macam okay. okay, mana? dengan lutut? lutut? Lutut saya rasa lebih senang Ini melut... atas diri uh -huh. Saya terlalu tinggi uh -huh. Jadi dia nak sampai Dekat, dekat destinasi tu agak uh -huh. lama jauh Sebab Nak sampai tu kan uh -huh. Nak sampai tu dia pergi tempat lain Saya okay. pergi lepas kereta Cuma kalau awak melutut dua-dua lutut, lutut macam mana? Dua-dua lutut eh? Agak-agak uh -huh. boleh? Saya tak rasa saya boleh dua-dua lutut. Okay, lutut Saya je. tak ada support dah uh -huh. Pasal yang support ni satu lutut lagi Satu lutut ni kita kena Kuda-kuda dia kena oh, gitu Kalau eh? ada dua saya rasa tak boleh okay. Dan macam orang menuai padi uh, uh. Kita bukan menuai padi ni <laughs> Dah berpeluh aku ni okay. Okay. Tapi nampak dah jadi Kalau saya pakai ni buat lawa ni Ni kena lawa betul Adik This is nice kan Nice kan uh. Okay saya try Sebab sini pula Adik Sekejap eh Saya try eh mungkin yang gini saya dapat. Ah. Tadi maybe saya gini ha? Nampak. Saya tak dapat kontrol pasal saya semuanya kanan. Okey. Eh? Ini, tengok ni. Tadi saya gini saya terlepas kontrol. Okey. Sekarang saya teram macam gini, tengok macam mana. Agak kekok sikit tapi saya rasa agak okey sikit. Let's testing eh. Okey. Okey, cuba tukar tangan. Saya tak boleh gini. Ini tak boleh. Tak boleh. Saya ini saya cuma swing je. Yes, tapi tak boleh control. Saya swing je. Memang ada force tapi saya swing. Tapi kalau awak nak control. Terpulang semuanya. Saya tetap sebelah kanan. Nampak? Nampak? Cepat lagi sekali Jadi saya tak tukar sebenarnya Saya maintain gini juga Saya maintain Baru saya dapat kontrol. Ok nampak bersih ni Ok Boleh Baru-baru lah Merta ya. boleh boleh okay. ok lah kita relax sekejap di. penat lah jadi eh saya syorkan lah eh kita jagalah juga benda ni jaga lepas digunakan sebagai safety reason kita sarung balik Okey, supaya tidaklah orang tergunakan terpijak lah takut orang pijak. terpijak kan kita sarung balik bersihkan dulu lah bersih dulu bersih-bersih eh -bersih, ya? ok dengan tangan dah. Semuanya dia dengan tangan tu lebih baik. Hmm. Kata sebati kan, dapat rasa. Dapat rasa dah pak. Dia tu tajam. Eh, sharp kick. Masukkan balik senang aja. Okey, make sure ini awak dah tarik. Okey. Eh? Ini kena, kena kena kena kena safety eh. Ah. Ingat eh, safety eh. Dah gini. Up oh, pull. Pull gini. Lepas tu pegang gini. Tarik sini. Tarik dua-dua. Terpulang nah. Ada orang dia nah. boleh tarik dua satu. Saya tak boleh Saya tarik satu-satu Saya tak kena Okey Bila pak dia dua-dua nah. Dia ada macam nah. Tergantung ni Baru nah. tarik dua-dua okay. Jadi ditahan di okay. Ditahan kat di sini Di kepala kapak Kepala kapak Okey okay. okay. okay. Ingat eh Ini kepala kapak nah. Ini dia petuk Ini nah. dia petuk Ini nah. dia petuk janggut nah. Ini pipi Pipi atas duli ingatlah Ingat atas dia. Dia. kita panggil kepala je sudah ni eh. kepala jelah bagi kita kepala dia eh. tak ada dai <laughs> tapi <laughs> dia ada mata ada mata, mata. apa ada mata eh ha, tapi dalam bahasa inggris ini dikatakan pole ha ni english ni dipanggil pole kalau eh. cakap batang pun tak kena pula bahasa, <laughs> bahasa. ini ini je dah batang ni Jadi kita panggil ni dalam bahasa Uncle bahasa eh Uncle Buzz Uncle eh Kita pakai apa? Jendul Dari apa? Kepala lah Kepala <laughs> Jendul lah jendul okay. Semua okay. kepala kapak Sebab Bagian sini Dahi dia lah Dia bermakna uh, Tu saya cakap Kita kena kasi nama ni benda uh. Ada orang kalau awak tengok eh Dia pergi sini eh Kadang-kadang dia fikir Dia kata senjata kan uh -huh. Itu terpulang uh -huh. Itu dia panggil Ada X apa ni foto ini macam hammer Actually uh -huh. hammer juga Cuma dia fikir uh -huh. lawa sikit Okay Kita okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. okay. relax dulu Ni kena simpan sebaiknya di dalam kocik Sebab kalau kita tinggalkan saja di bawah Kita tak akan nampak sarung dia lah Serpil colour Warna dekat. dia sama dengan warna bumi kan uh, Ni uh, dalam bahasa Inggeris Dipanggil mast Mast Nak cakap sarung tak boleh pula Tapi kita tak ada bahasa Yang sesuai pula untuk mast Kalau mast tu layar Takkan kita nak pakai sarung layar kapak. Okey juga eh. Sarung layar bapa. Macam okey. Macam okey juga eh. Okay, kita simpan ni di dalam kecil, eh? Jadi kita boleh. sebaik baiknya jangan sebaik. ditinggalkan lah Jangan lepaskan. Sebab lepaskan tu lepaskan. kalau macam dia, boleh aa, pasal kapak ni, dia pakai sarung tidak aa, tak ada macam terikat nak taruh kat tali pinggang ke apa. Tengok ah apa brand ah. Oke. Okay. Ya, kenapa nak sudah? Bang. Tak semestinya okay. okay. kita dah potong. lagi. Mana sikit awak sudah lari tu semua. Sudah sudah melarikan diri. Okey, kita, okay, kita, okay, kita lihat dulu. kita lihat dulu. tu. Boleh. Boleh juga. Selesai. Selesai dah ni. Oh, ini lagi satu hero. Lagi satu hero datang. Support. Aku rasa bukan dia dah Aku rasa Kayu dia Kayu dia Kayu dia memang keras Macam nak mampu Nak pusing sikit, pusing sikit. Tak, Aku nak pusing kayu Memang kayu dah rabak Last week dengan parang pun rabak si You can do it Sekali lagi okay, Sikit kejap Yes Yes A Few more Yay, Yeay okay. okay Boleh kasih pendapat ni korang tak Apa <laughs> Itu kapak Aku pendapat. rasa kapak ni sesuai lah Sesuai lah sesuai, sesuai Dengan kepanjangan dia punya handle dia 19 <laughs> cm Kalau sendiri kan. aku rasa pun Sesuai untuk siapa? Untuk kalau dia. macam untuk kerja-kerja memotong ke Ini lah kan? Kalau kita memotong sepanjang hari Mungkin perlukan ha, Handle yang panjang lah Kita yang tak ada Ini apa Yalah, Kalau macam untuk Apa Ini lah <laughs> Uh, apa? Potong pokok, ok apa kan? Uh, Mungkin bernunya oh. Ok <laughs>